Ada merek yang ada depannya soft, terus ada clean gitu kan, <tik> uh, ada ke arah sana, bisa jadi pengusaha ya, pengusaha gitu kan, gak tahu loh, biasanya uh, ada juga ke arah laundry gitu ya, pengusaha laundry gitu kan, dia punya usaha. Uh, laundry itu bermacam-macam loh ya Ada laundry yang biasa Ada laundry yang memang Untuk busana-busana khusus gitu kan Atau laundry khusus untuk uh, Partai besar gitu kan Biasanya kayak gitu uh, Bisa juga ya tergantung dari kamu Lumayan loh Usaha kayak gitu ya Pangsanya tinggi juga Jangan salah ya di sini. Karena zaman sekarang Apapun yang penting cuan kak ya yang penting besar. Yang penting totalnya. Gitu ya. Kita lihat di sini untuk kamu ada the chariot ya. Kemudian ada justice. Oke, tekstil, bisnis tekstil bisa juga. Kemudian ada Ace of Cups, oke. Yang aku lihat di sini bisa ya untuk beberapa orang ada, ada kaitannya ke arah yang tadi. Atau mungkin uh, bisa jadi kayak dia itu punya ini ya, punya toko uh, skincare gitu ya untuk kulit gitu, karena ada kaitannya dengan kulit juga gitu ya. Di sini ke arah kecantikan bisa juga, atau mungkin itu kamu, ya di sini oke okay. yang kelihatan dari kartu karena di sini ada dua kartu yang besar ya the chariot dan justice kemudian didampingin sama ace of cups yang aku lihat di sini uh, apapun pekerjaannya sebetulnya yang aku lihat di sini uh, it doesn't matter yang penting nggak apa apa gitu ya Maksudnya kayak bukan menjadi sesuatu yang hal utama banget kenapa karena selama dia bertanggung jawab selama dia bisa mengelola keuangan dengan baik yang aku lihat di sini Uh, apalagi kalau balance ya balance banyak juga terus kemudian juga konsisten ya itu yang yang paling dicari itu konsisten ya disiplin bener yang aku lihat di sini disiplin itu kata kuncinya di sini ya disiplin gitu <laughs> kenapa karena yang aku lihat di sini disiplin disiplin uh, disiplin mungkin ada kaitannya dengan uh, apa ya namanya tuh uniform, seragam, ya itu kerjaannya mungkin gitu kan. E, kemudian, yang aku lihat di sini bisa juga ke arah yang lain ya. Pokoknya ada kaitannya dengan disiplin banget gitu ya. Disiplin ilmu gitu kan bisa juga ya di sini. Jadi yang aku lihat e, benar-benar besar sekali ya apa yang dia kerjakan gitu. E, pengaruhnya ya, pengaruhnya memang ke banyak orang. Ya, karena berkaitan dengan disiplin, gitu, atau memang dia orangnya disiplin, mungkin dari orang tuanya juga, gitu ya, dari orang tuanya yang memang kerjanya seperti itu, gitu ya, seperti yang aku sebutkan tadi, ciri-cirinya, kayak gitu. Dan ini uh, mungkin kayaknya bakal bertemu di masa mendatang, ya, di sini, dimana dia itu kayak merendah, gitu ya, karena di sini kayak uh, terbang ke bawah, gitu kan, menuju kamu, dia tuh merendah. Tapi sebetulnya dia itu roket, gitu ya. Bukan merendah untuk meroket, tapi dia itu merendah uh, supaya orang yang dia deketin tidak melihat dari sisi material aja, tapi dari sisi percintaan, karena dia butuh itu. Gitu. Merpati di sini ada kaitannya dengan Pisces juga sih yang yang aku lihat ya. Jadi ibaratnya kayak bener-bener uh, sepasang merpati gitu ya kalian berdua itu, gitu. Nih, kita lihat ya. Kamu dan sosok ini tuh seperti sepasang merpati. Karena uh, dari merpati itu bisa dilihat dari kesetiaan dan ketulusannya. Ya, di sini lihat deh, di, dicari ya. Coba dicari juga sama-sama di Google gitu kan. Arti sepasang merpati. Di sini simbol kesetiaan, ketulusan, dan perdamaian dalam sepasang burung merpati. Kemudian selain itu... Merpati adalah burung yang setia terhadap pasangannya, ya. Berbeda sekali dengan hewan ataupun burung yang berganti-ganti. Hmm. Merpati itu benar-benar simbol cinta, ya di sini, ya kan. Kelembutan, nah, nah. di sini ya dari uh, Karawang Pos pikiran rakyat ya di sini. Sebentar ya, sebentar. Selain menjadi simbol perdamaian dan cinta, merpati melambangkan kemurnian, harapan, roh kudus, pengabdian dan kelembutan. Tuh kan tadi, kelembutan ya Kak ya. ya kan Hmm, terutama di sini, aku lihat mungkin untuk kamu yang memang ada kaitannya dengan ini ya, dengan uh, Christianity gitu ya. Kalau, kalau kalian yang memang kepercayaannya ke arah sana, bisa juga gitu loh ya, dan mungkin bisa juga di sini ketemunya ya, dari uh, ketika ada uh, peribadatan gitu ya di sini. Burung jinak ini dikenal monogami ya, kan setia Cuma satu, gitu kan? Pasangannya gitu, nggak ada pasangan-pasangan lain karena sikap mereka yang lembut dan sebagai simbol navigasi, karena kemampuan mereka untuk menyampaikan pesan yang uh, sebuah praktik yang telah ditelusuri kembali ke-3000 sebelum masa di Mesir Kuno. Merpati juga dikaitkan dengan cakra ketiga yang terhubung dengan tujuan kreativitas, ekspresi diri, dan ego ya nah mungkin untuk untuk kalian juga ya di sini apalagi ketika kalian melihat burung merpati gitu ya atau mungkin uh, kalau kalau kamu ketemu sama uh, mie burung merpati gitu ya ada kan yang dibintangin sama inul ya kalau kalian tahu mie, mie itu gitu ya mungkin bisa juga gitu ya ketemu ya ketika makan mie itu gitu kan ketika menemukan seekor merpati itu adalah pertanda baik yang sangat positif, yang mewakili belas kasih untuk diri sendiri dan orang lain. Harapan dan keyakinan, rasa keseimbangan, kedamaian, dan pemahaman yang lebih dalam. Mayat seekor merpati juga bisa menjadi simbol hubungan pribadi dengan intuisi sendiri dan mencari rasa kebenaran. Mm -mm. Bagus banget kan tuh ya. Tidak semua merpati berwarna putih. Pada kenyataannya, merpati terutama muncul dalam warna coklat dan abu-abu muda. Lainnya juga memiliki warna hijau redup dan coklat berbintik dan ada juga yang hitam. Kita nah, uh, di sini kalian lihat-lihat juga ya. Mungkin aku kasih di kolom deskripsi mungkin ya di sini ada ada artinya juga arti uh, merpati putih arti merpati hitam arti merpati abu-abu arti merpati coklat arti merpati merah arti merpati biru ya karena ketika kalian mungkin melihat gitu kan nih dari uh, simbol mungkin gitu kan atau ketika saat itu kalian uh, ngelihat gambar ataupun memang benar-benar ngelihat burung merpatinya ya. Karena di sini kayak ada totem merpati ya di sini. Totem itu kan patung gitu ya, patung ataupun gambar bisa juga gitu. Ya, jadi kalau ke kamu ketemu dengan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan burung merpati itu ad adalah kamu bakalan ketemu ya dengan sosok yang seperti uh, Merpati gitu nantinya, gitu kan, ketika berhubungan dengan kamu. Ih, sedap banget ya, kesetiaan dan ketulusan. Oke, itu yang kelihatan di kartu ya untuk kamu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.